Empat jam yang lalu mengulang sebuah postingan foto Dede Alasti dan kakak Rizky Bilar Dan tentunya di postingan ini persahabatnya ada sebuah kalimat yang tentu membuat kita semakin bahagia dan bangga Ingat, inilah pentingnya peran suami setelah istri melahirkan Ini langsung dari akun suara hati istri Indosiar Persahabatnya ada sebuah kalimat caption sebelumnya yang dituliskan ikut bahagia menyambut kelahiran buah hati Lesti Kejora dan Rizky Bilar dalam rumah tangga mengurus buah hati adalah tanggung jawab suami dan istri Nah buat para suami ingat pentingnya peran suami setelah istri melahirkan langsung geser ke samping untuk selengkapnya Sederhana tapi sangat berarti Seperti yang Bilar lakukan pada Lesti Coba tunjuk tangan siapa yang harapannya jadi seperti pasangan Leslar Yuk kita lihat ke slide berikutnya Wow, yang pertama membantu merawat bayi Ya kakak Bilar, dan Lesti sama-sama kompak untuk mengurus baby L. Dan kita lihat juga ke slide berikutnya Yang kedua mengobrol dengan istri itu So dan cute banget ya mereka Masya Allah Dan untuk slide berikutnya Yang ketiga tunjukkan kasih sayang Ini luar biasa sahabat ya Mereka benar-benar pasangan Terfenomenal Mudah-mudahan rumah tangga Leslie bilar selalu diberikan Kebahagiaan Ini salah satu bentuk contoh Yang sangat baik Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Ini masya Allah, menurut sahabat. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, dan tentunya mudah-mudahan juga rumah tangga mereka selalu langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. gambar berikutnya, ada sebuah gang spesial juga yang kita dapatkan. Perhatikan, ini ada sebuah tas guci, persahabat ya. Ternyata tas guci ini kado. Dari Kobas Basuki Surojo, ketika di acara Welcome BBL memberikan kado persahabatan spesial Gucci Tas, tentu kita selamat dengan harga yang sangat fantastis diberikan oleh Kobas. Dibanderol seharga Rp 24 juta, rupiah. Wow, ini luar biasa fantastisnya persahabat ya Tas seharga 24 jutaan. Ini sungguh luar biasa nih. Rich Opa Baby L luar biasa. Mudah-mudahan tentunya selalu berkah barokah. Dan Mudah-mudahan Kobas selalu lancar Sekinya Ini kebanggaan dan kebahagiaan para sahabat ya, bukan kaleng-kaleng. Harga tas yang diberikan oleh Kobas ini Info ini kita dapatkan dari sahabat Leslar Taiwan Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Masya Allah Kobas, sungguh luar biasa Rich Oppa nih selalu gak kaleng-kaleng hadiahnya Angkat aku jadi cucumu Kobas, Katanya tuh, wow Masya Allah banget ya Dan tentu di postingan ini juga banyak sekali tanggapan banyak respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram. Aisyah Anuskorhas9095 mengatakannya kolom komentar. Ini teh yang bikin mahal apanya ya Gusti bisa beli motor hiji katanya tuh. Waduh, <laughs> rezeki anak baik anak soleh. Baby Leslar, mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik yang tulus Mencintai BBL persahabatnya Kita merasa bahagia dan tentunya merasa bangga banget Dan kita lihat juga sebuah kalimat komentar lain Diberikan dari akun titus.st13 Kok bas kaleng-kaleng emang best dan yang benar-benar tulus Sangat membimbing dan mengayomi Leslar Positif, bus Gak ada pansos-pansosnya, kayak sebelah. Eh, kalau dukung gini aja gak main-main. Waktu di Joox itu the best, Basuki Surojo. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu, ya. Ko. Amin. Wah luar biasa banget, ya. Kobas tentunya para sahabat saja kagum melihat ketulusan dari seorang Kobas ini. Dan untuk ke kabar berikutnya juga persahabat, ada sebuah enggan spesial yang kita dapatkan vitamin bahagia akhirnya muncul juga di malam hari ini Tentunya istri dari Dedi Cagur bertemu Leslar di mall persahabat, Yaduh, lastito, ya du, Dedi Elasti terlihat sangat cantik Waduh, Masya Allah banget ya, akhirnya muncul juga vitamin bahagia di malam hari ini, ada Papa Bilar juga dan tentunya BBL juga ikut persahabat Ya perhatikan tuh lagi digendong eninnya Aduh gemes banget Lagi ngemal bareng mudah-mudahan saja Selalu sehat, selalu diberikan kemudahan Apapun segala urusan yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik Serta kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru